Menikmati udara Air langit yang bercerita Sedang buatmu Masih mem masih di masa lalu masih sama kau orang yang bisa bahwa kau sedang tergesa-gesa sebelum So, so Pastinya tiada lagi Kisah lama yang menemani Begitu hati Kau mengurung sedih Lupa bernyanyi Kau masih lemah Masih di